Thank you. Kemudian kami berangkat lagi ke Yogyakarta menginap 2 malam Saya dan teman-teman hanya berkunjung ke pasar rakyat Maliboro untuk membeli oleh-oleh malamnya kami pergi lagi ke alun-alun bagian selatan keraton Yogyakarta melihat hiruk pikuk kehadiran orang-orang yang hanya sekedar santai dan menikmati malamnya di sekitar pohon beringin Banyak orang-orang dengan menutupi wajahnya dengan sal agar dapat berjalan di tengah dua perhormatan yang kononnya jika bisa sampai melewatinya akan mendapat berkah dari karena banyaknya orang-orang yang datang, pohon beriman terkesan tidak angker. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Malioboro Wih, ramai sekali orang-orang yang santai di sini Mari mejeng di tempat Malioboro yang indah Kita bercengkerama menikmatinya dengan malam di Kota Jogja. hari berikutnya kami siap-siap pulang ke Pontianak. Waduh, gawat nih penerbangan yang kami tumpangi delay, lama juga nih. Akhirnya, kami tiba juga di Pontianak dalam keadaan selamat.